ayo teman-teman kita berburu mainan lagi hari ini nih aku udah punya wadah nih teman-teman ayo kita berburu mainan Shalalalala. mainan mainan shalalalalal wow apa teman-teman wow sepertinya kita dapat sesuatu nih teman-teman wow wow kita dapat mainan teman-teman kita dapat ini apa teman-teman namanya wow oh, kita dapat kala jungking teman-teman Wow, ayo kita cari lagi teman-teman. mainan. Wow, aku melihat sesuatu teman-teman. Wow, seru sekali. Sepertinya kita dapat dua hari teman-teman. Kita lihat ini apa nih teman-teman? Wow, ini semut teman-teman. Iya, ini semut hitam. Hati-hati ya teman-teman. Kalau ada semut hitam seperti ini, ini gigitannya sakit sekali loh. Yuk kita simpan teman-teman. Dan yang ini, wow, ih apa ini teman-teman? Wow, ih sepertinya, wah kita dapat ular teman-teman. Kita dapat ular warna hijau. Wow. Berburu mainan hari ini menyenangkan sekali. It's okay. Cari lagi. Wow. Kita cari lagi. Wah. Aku dapat sesuatu lagi nih teman-teman. Wow. Aku dapat capung. Wow. cu Terbanglah capung. Cuu. Wow. Apa tuh teman-teman dibawa? Wow, kita simpan capungnya dulu ya teman-teman. Wow, kita dapat katak teman-teman. Wow, ini namanya katak teman-teman. Ini katak hijau. Wow seru sekali hari ini. Wow, kita dapat katak. Wow. Kita lihat sesuatu lagi tuh Wah, Kita dapat dua lagi tuh teman-teman Kita ambil ya Kita lihat Wah kita dapat belalang hari ini teman-teman Dan juga ini apa nih Wow kita dapat kecoa juga teman-teman Wow seru sekali teman-teman berburu hari ini Kita sudah dapat banyak mainan nih teman-teman Ayo cari lagi Mainan-mainan dimana kamu Wah It's okay teman-teman Kita dapat lagi yang cantik nih Wow hati-hati ya teman-teman Ini semut merah besar Wadidaw Shalalalalala Mainan Mainan Wah Aku sepertinya melihat sesuatu nih teman-teman Wow ini, hewan apa nih teman-teman? Ini namanya Wow, aku dapat jangkrik teman-teman. Wow, ayo kita simpan teman-teman. Wow, berburu mainan hari ini seru sekali. Kita sudah dapat banyak mainan teman-teman. Wow. Berburu mainan ternyata menyenangkan sekali. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ya, video Kakak ini. Oke, okay? assalamualaikum.